Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya SPD, di Milestar SPDA di Info Santri Madrasah yang dikemas dalam MTSN 7 jurusan Selatan. Ikut ikutannya Dalam perayaan bulan mulud Nabi Besar Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah, ya, warga Madrasah Sanoyah Negeri 70 Hulu Selatan menggelar aksi kebersihan lingkungan dan halaman madrasah Sabtu 1 Oktober 2022. Aksi kebersihan tersebut dilaksanakan semua warga madrasah dengan berkutung royong membersihkan, menyapu dan memungut rumput daun kering, sampah plastik di sekitar lingkungan madrasah, serta membereskan sisa pasir batu kerikil yang masih ada di badan jalan madrasah. Kepala MTSN 7 Purwosonggayan Selatan Jemberi SAGMPD mengatakan aksi kebersihan lingkungan dan halaman madrasah sebaiknya terus dilakukan dengan terus menerus, apalagi sekarang menjelang kegiatan perayaan bulan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga lingkungan sekitar menjadi bersih dan terasa nyaman. Kami sampaikan bahwa Insya Allah hari Senin depan 3 Oktober dua ribu bertepatan dengan tujuh rabu awal periode empat jadi ya kita akan melaksanakan peringatan dan perayaan menghadap nabi muhammad saw dan sambil melaksanakan itu kita hari ini akan melaksanakan bersih bersih menata ruangan kita yang pindah ke daerah rapi. Sampah-sampahnya pasti ada itu hari ini dibersihkan Jam juri menuturkan kebersihan dan kenyamanan lingkungan di madrasah Merupakan tanggung jawab semua warga madrasah Yang harus selalu dijaga bersama-sama Sebab suasana yang bersih akan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman Terhindar kuman dan penyakit Aksi kebersihan kali ini meliputi kebersihan halaman utama madrasah Kebersihan musola, reseh, selukan air, kebersihan ruang guru dan kelas siswa Dan kebersihan lainnya lebih lanjut ditambahkannya, si kebersihan yang sudah menjadi kebiasaan di madrasah juga sebagai langkah preventif untuk mencegah sampah yang menumpuk agar segera dipindahkan ke tempat pembuangan akhir dan dipilah yang mana boleh dibenam dan didaur ulang. Sampai jumpa 7, ini, ini, saya SMA, kerja dan kampung, Assalamualaikum wabarakatuh.